Analisa Dolar Australia USD di tanggal 11 Maret tahun 2022, tren pergerakan Dolar Australia USD sejauh ini masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan Dolar Australia USD jika terus bertahan di bawah area 0.73518 karena ada potensi Dolar Australia USD bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 0.73250. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia US dibergerak bullish dan bertahan di atas area 0,73650 karena ada potensi dolar Australia US diberbalik bergerak bullish ke sekitar area 0,73918. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212